Oke, okay, setelah Anda tahu posisi 1-21 dari 25 film psikopat tersadis Sekarang saatnya kita bahas posisi 22-25 22, American Psycho, 2000 American Psycho merupakan film psikopat terbaik lainnya yang diangkat dari novel bestseller Film ini sadis banget, loh Menceritakan kisah Paul Bateman, seorang investor muda nan sukses yang memiliki hidup sempurna Meski begitu, ia selalu merasa nggak puas. Dalam waktu senggangnya, ia menjadi seorang pembunuh berantai. Paul nggak akan segan-segan membunuh orang-orang yang tampak lebih baik atau lebih berhasil darinya. Meskipun sadis, film ini dinilai banyak orang sebagai salah satu film dengan dark komedi terbaik. 23. Parasite, 2019 Film psikopat Korea ini sempat viral beberapa waktu lalu karena berhasil menjadi film dengan bahasa asing pertama yang memenangkan penghargaan Oscar sebagai film terbaik. Parasite mengisahkan keluarga Kitaek yang beranggotakan empat orang pengangguran dengan masa depan suram menanti mereka. Suatu hari, Kiwoo, anak laki-laki tertua direkomendasikan oleh sahabatnya untuk menjadi guru les yang dibayar mahal dan membuka secerca harapan penghasilan tetap. Selain adegan pembunuhan. Film Korea dewasa ini juga menggambarkan kesenjangan sosial antara dua kelas masyarakat yang jauh berbeda. 24. Kala, 2007 Film psikopat Indonesia adalah sebuah film yang menggarisbawahi tentang nilai kemanusiaan yang seringkali kelihatan dari hal-hal yang sederhana. Kala menceritakan lima orang maling yang tertangkap dan meninggal karena dibakar massa. Ada pula dua orang polisi yang harus menyelidiki kejadian pembakaran tersebut. Di cerita yang lain, ada seorang jurnalis yang menjadi seorang saksi mata tentang kejadian seorang perempuan yang ditabrak oleh beberapa mobil yang melintas. Jurnalis itu mengatakan bahwa setelah ia melihat kecelakaan tersebut, ia mulai diikuti setan. Sayangnya, bukan setan ini yang menjadi sajian utama di film kala. 25. Confessions 2010 Confessions atau Kokuhaku adalah film psikopat Jepang yang wajib kamu tonton. Film ini menceritakan seorang guru yang putrinya dibunuh oleh muridnya Ia pun menuntut balas dengan melakukan berbagai cara cerdik Untuk membalaskan dendam pada murid yang menenggelamkan gadis kecilnya di sebuah kolam renang Film psikopat anak kecil ini terbilang sangat sadis Dan gak hanya berfokus pada satu murid psikopat saja Melainkan ada beberapa murid lain yang juga psikopat Sekian video tentang 25 film psikopat tersadis ini